ini saya lagi berada di Koning Willem uh, Koning Willem 3 dari 25 tahun di Fest Kurasau Oke. Okay. Nah, saat ini saya ada di namanya jalannya itu Willem Street. Ya. Jadi Willem Willem Street itu di sama seperti kalau aku ada di kota tuanya Jakarta. Itu kayak seperti seperti inilah kira-kira kira-kira. Ya kan? Nah Dan ada beberapa gedung Mirip seperti museum kris Museum krisnya di Jakarta Di kota tua Jakarta Seperti ini, ini gedung-gedung Peninggalan dari apa yang diberikan Belanda Dan sampai saat ini, kurang sendiri Masih dimiliki oleh orang Belanda men. Ya kan? Dan masih apa? merupakan Provinsi terluarnya dia Tuh! Gang, ya, seperti ini, nggak ada bedanya, kayak di beberapa kota besar di Indonesia juga tadi nah, Bandung, di mana ya kan, nah, ya seperti ini, ada ya, budung -budung tua, gitu, yang berdiri kurang lebih ratusan tahun lalu sampai sekarang masih berdiri tegak di sini. Oke, okay. oke okay, teman-teman blogger semua, nanti uh, saya sambung lagi kesayangan saya, oke? Okay? Oke okay, guys, halo teman-teman semuanya kesayangan semuanya. Saat ini saya lagi berada di jembatan, di apa? Jembatan namanya tuh William, William Bridge. Atau, ah, jembatannya Raja Raja. Pokoknya, ah, sorry. Dan uniknya jembatan ini dibuat bukan dari apa dari dari tiang-tiang besi gitu tapi jembatan ini dibuat dari uh, mengapung seperti mengapung ya kan dan apa uh, kurasa sendiri uh, uh, kurasa sendiri kan terbuat dari apa di di awalnya itu dari dari perkebunan dari jeruk wah, gitu. dan beberapa budak dari Indonesia juga pernah bekerja di sini karena dibawa juga dari Kurasau ya kan teman-teman blogger semua kan kalau kita buka sejarah memang ada ribuan orang Indonesia yang ada dibawa ke Kurasau ke Nair, juga dan di uh, apa gitu karena dipindahkan dari Suriname gitu nah seperti inilah kira-kira pusat kota Kurasau ya kan? Baik teman-teman semuanya, anda uh, teman-teman bisa semua cek di, di blogger saya ataupun di Youtube, YouTube channel saya yang akan saya rilis secepatnya. Oke, okay. teman-teman blogger semuanya, terima kasih sudah berjalan dengan saya. dan uh, Untuk info selanjutnya akan saya rilis video yang berikutnya. Oke okay, guys, happy weekend. ini saya lagi berada di uh, apa uh, Wilhelmina namanya Wilhelmina Square itu diambil dari rad uh, Belanda itu gedungnya itu pas, ada seperti berbentuk gedung-gedungnya ya di Jakarta juga seperti inilah di mana uh, diresmikannya sampai ada patungnya Wilhelmina kan? ya itu patung Ratu Beatrice ada di sana Kesayangan semua blogger, selamat siang. Oh hari ini saya lagi ada di Kurasau. Jadi Kurasau itu adalah di oh, apa? Uh, provinsi terluarnya oh, Belanda, waktu itu, ya. Jadi Kurasau itu semua itu di apa, Merupakan bagian dari West Indiesnya Belanda. Jadi saat ini kita ada di Kurasau dan, dan uh, tepatnya di namanya ini New Amsterdam. semuanya kalian tahu kan kurang satu seperti apa jadi uh, basically orang di sini seperti ada mix Eropa dengan orang ada, ada Afrika juga dan ada juga beberapa orang Indonesia itu karena uh, para, uh, seperti kita tahu dulu itu kan maupun uh, kurang lebih ratusan tahun lalu beberapa budak dari Indonesia terbunuh Dibawa dari Suriname, dari Suriname dipindahkan lagi ke Kurasau. Itu ada beberapa orang Indonesia di sini. Ya. Nama, nama daerahnya, nama tempatnya itu Kurasau. Ya, apa namanya itu West Dutch Indies. Eda atau West Indies, gitu, ya kan guys? Ya seperti inilah tempat.